assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim ini saya akan mengabarkan kegiatan alumni SMP Negeri 1 Jepon tahun 1986 di bulan Ramadan ini akan membagikan makanan kecil buat takjil di jalan semoga kegiatan ini akan menambah kekuatan iman dan menambah ketabahan serta menambah akhlakul karimah sehingga dengan kegiatan ini akan membuka wawasan bagi kita semuanya dalam memupuk rasa solidaritas Marilah kita ikuti kegiatan Di bulan Ramadan ini Alumni SMP Negeri 1 Jepon tahun 1986 Akan membagikan takjil bagi pengguna jalan Mari kita ikuti bersama-sama Demikianlah kegiatan pembagian takjil bagi pengguna jalan dari alumni SMP Negeri 1 Jepon tahun 1986. Semoga kegiatan ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kami dari SMP Negeri 1 Jepon tahun 86 mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan Ramadan ini bulan penuh Assalamualaikum. Terima kasih wabillahi taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.